sana melempar jumlah Aqoba yang dimulai pada malam tanggal 10 tempatnya Maka ini pukul 2 dini hari, pukul 2 dini hari dimulai melempar jumlah takobah. Kami telah melepar Jumlah Pelagongan. Demikian, saudara, Faksus melaporkan dari Jumarang